Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada pertemuan meeting virtual online kali ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan sistem pembelajaran peserta didik pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebelum nanti saya uraikan lebih lanjut, maka eh, saya nanti untuk share screen terkait dengan materinya, sehingga nanti eh, Bapak-Ibu, wali-murid bisa langsung melihat dan mencermati perihal substansial terkait dengan pembelajaran putra putri ke depan. Eh, yang pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga pada pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam ruang tatap muka. Seperti apa yang sudah tersaji dalam layanan slide di layar screen bapak ibu semua dalam hal ini adalah komunikasi dalam jaringan jaring atau online atau yang lebih kita kenal sebagai LMS yaitu Learning Management System di SDK 1. bapak ibu semua yang saya padakan, eh untuk yang pertama tadi secara umum bahwa Pembelajaran anak-anak nanti akan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu ada komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Di mana dalam komunikasi sinkron ini terjadi secara langsung dan bisa berinteraksi secara langsung. Tetapi tidak bisa eh, diakses di luar waktu tempat yang sama. Karena memang untuk kegiatan pembelajaran sinkron ini sifatnya seperti tatap muka, seperti yang saat ini sedang kita lakukan ini adalah kegiatan sinkron. Maka nah, nanti dalam pembelajaran ketika ada tatap muka maya, itu disebut sebagai komunikasi sinkron. Nah, lanjutnya bagaimana dengan asinkron? Asinkron di sini adalah pembelajaran di mana guru dan siswa tidak saling tatap muka tetapi anak-anak dapat mengakses secara online terhadap materi yang sudah disediakan guru baik itu berupa ibu, e ataupun berupa konten video pembelajaran atau weblog. Nah, jadi dalam hal ini nanti konten materi yang tersaji, yang disajikan kepada setiap peserta didik itu eh, sudah bisa diakses mempunyai anak-anak dan kapan saja anak-anak mengaksesnya tidak ada batasan berbeda dengan komunikasi sinkron kalau tetap mutakan perlu penjadwalan Nah untuk LMS nya untuk learning management system di SDK santung kita akan gunakan platform Google Classroom bukan platform yang lain tapi platform Google Classroom. Artinya ini sudah melalui tahapan uji coba di tahun kemarin, kita juga memakai Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran daring, ini nanti yang jelas, karena sifatnya terintegrasi dengan teknologi pembelajaran, maka yang perlu disiapkan adalah gadget. ya Sarananya adalah gadget, kemudian pakai data atau wifi untuk bisa mengakses pembelajaran. Nah, e, untuk pembelajaran daring ini nanti akan dikombinasikan menggunakan blended learning, di mana terkadang e, ada ruang untuk secara khusus membahas dan mendiskusikan menyelesaikan setiap permasalahan tanpa e, melalui konteks atau konsep materi awal, artinya misalnya dalam satu ruang tetap muka misalnya digunakan untuk tahapan kegiatan diskusi. Karena apa? Untuk pengetahuan, ini sudah bisa diakses anak-anak. Nah, Tinggal Bapak-Ibu memberikan materi tambahan, yaitu berupa air Organizing skill atau yang lebih kita kenal dengan coach dan Adven Materialnya. Adven Material ini sehubungan dengan uh, pengembangan konten materi pembelajaran ya, jadi kalau untuk trainingnya ya ini bisa disajikan secara daring dan luring. Kalau misalnya secara luringnya bagaimana di luar jaringan, misalnya bapak ibu sudah menyiap, menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik di mana lembar kerja tersebut akan diselesaikan anak-anak dalam buku ps atau buku PS anak, eh, pr anak-anak. Gitu. Selanjutnya untuk desain pembelajarannya sendiri karena tadi kalau disebut dengan blended learning berarti ada pencampuran dalam hari ini maka bisa daring, bisa luring untuk luringnya ini nampaknya e, tidak bisa dilakukan karena memang ini masih dalam masa pandemi COVID-19 maka kita akan melaksanakan kegiatan full daring Di mana untuk lms sudah jelas tadi menggunakan Google Classroom Kemudian untuk kegiatan sinkron, Bapak Ibu guru akan mengerjakan platform Zoom, Cloud Meeting, dan Web, uh, web Meeting melalui Google Meet. Ya. Lalu Google Meet. Maka dua aplikasi asinkron ini bisa diinstal di gadget anak-anak. Nah, untuk Google Classroom sendiri yang belum memiliki uh, Platform LMS ini bisa download di Playstore, langsung melalui Androidnya masing-masing. Ya, langsung saja diketik Google di Classroom, kemudian di -dip -dip dan di -install. Nah, selanjutnya, yang sudah menginstal, Bapak-Ibu Guru akan memberikan kode kelas. Kode kelas ini tujuannya adalah di mana anak-anak akan tergabung ke dalam uh, ruang kelas maya. Ya, ruang kelas maya kita adalah Google Classroom tadi. Dari kode tadi dimasukkan, kemudian menggunakan akun pribadi anak-anak. Jadi anak-anak disediakan akun, dibuatkan akun, e, Gmail, ya? dibuatkan akun Gmail. Nah ini untuk memudahkan Bapak-Ibu Guru mengontrol aktivitas kegiatan belajar serta didik. Jadi kalau ibaratnya, kenapa kok tidak menggunakan aplikasi yang lain dari menggunakan WhatsApp dan yang lainnya? Karena bos, habis ini bukan bukan media platform. Media pembelajaran, bos adalah platform media sosial? Maka, tidak bisa dibuat ruang kelas, tidak bisa langsung digunakan untuk materi, tidak bisa, bisa mendirikan tugas-tugas, struktur di lokernya anak-anak sendiri. Tidak bisa, nah, ini untuk makan untuk Google Classroom, ini lebih private, ya. lebih kompleks, dan menu yang ada itu sudah terintegrasi dalam sistem yang belajar. Nah, kalau sudah tampil di kelas, maka akan muncul seperti ini nantinya. Akan munculnya seperti ini. Berarti akan muncul muncul seperti ini. ini. Tinggal dikopikan kelasnya. Kopinya apa? Itu yang muncul. Seperti itu. Jadi, misalnya dalam Bapak Ibu Kelas punya 8 tema, maka akan ada tema yang terseji di sini. Dari delapan tema akan berkembang dalam tiga subtema pembelajaran. Jelas ya. Jadi e, semua materi nanti akan bisa diakses di Google Classroom melalui laman anak-anak Oke. Nah selanjutnya, untuk melihat agenda, agenda ada di forum. Agenda kegiatan siswa ini ada di forum. Lalu tugas kelas bisa disermati di tugas kelas ini. Nah, kemudian anggota kelas ini siapa saja, ini ada di sini. Selanjutnya, misalnya delapan penilaian, grid berapa, bisa langsung dilihat di sini. Dan semuanya nanti akan terintegrasi, termasuk ulangan harian. Penilaian harian juga akan langsung ter include terintegrasi di ruang kelas maya. Nah, ini tadi untuk aplikasi sinkronnya untuk tatap muka untuk pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu guru akan mengoptimalkan dua platform, yang pertama adalah Zoom Cloud Meeting dan yang kedua adalah Google Meet, di mana nanti masing-masing pembelajaran menyesuaikan dengan kelas masing-masing bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Nah, kemudian yang didapat di Google Classroom ini, anak-anak bisa mengupload hasil kerjanya. Misalnya Bapak-Ibu Guru memberikan instruksi untuk uh, dilakukan penilaian, maka anak-anak bisa mengupload hasil yang sudah mereka kerjakan melalui laman atau kolomnya, kolom pribadi di ruang kelas. ya, Jadi, maka tadi disarankan memang menggunakan akun-akun siswa, ya nanti itu juga akan lebih mempermudah sehingga aktivitas kegiatan siswa setelah informasi yang mereka dapatkan itu bisa terprogram secara terstruktur. Nah ini kalau misalnya mau upload nanti di kolom tugas itu diklik nah, setelah diklik kemudian ada kata tambah ditambah ditambah setelah itu buka file. Kalau untuk misalnya berupa gambar, maka juga bisa pilih image. Misalnya tugasnya berupa foto ya, di, di foto tinggal, ya. tinggal di klik saja. Kemudian tambahkan, kalau sudah nanti diserahkan. Diserahkan. Nah ini bisa ditambahkan komentar pribadi. Apa misalnya tentang tema tugas-tema berapa itu bisa disisipkan di bawah kolom bagian bawah. Sebagai identitas, nanti biar tidak tertumpuk atau terslip dengan, tertukar dengan tugas yang lain. Nah, Mengapa kita menggunakan penduduk dalam Ya ini karena jelas ada beberapa kelebihan di sini. Yang pertama adalah anak-anak akan lebih mandiri dalam hal ini. Jadi kita sudah tidak lagi pada pola lama atau konvensional, tetapi kita akan lebih berbasis pada aktivitas siswa. Jadi siswa akan lebih banyak berkegiatan. Kalau biasanya Bapak Ibu Guru itu menuntun, memberikan, menerangkan, menyajikan, sekarang enggak, tapi dibalik. Sekarang siswanya. Ya. Maka kalau pola lama, itu misalnya ceramah datangnya masuk pola lama, maka di forum tatap muka itu adalah forum untuk pembahasan. Ya, bisa digunakan untuk model diskusi, dan seterusnya. Itu. Lalu pembahasannya menjadi lebih aktif dan efisien. Dari yang tersaji, misalnya kita pembelajaran melakukan textbook, guru dan siswa, Maka hanya berbasis pada buku dan guru itu sendiri. Tetapi dalam hal ini, anak-anak akan lebih kreatif. Anak, anak bisa belajar mengakses dalam waktu yang sama dengan mendapatkan konten materi yang berbeda. Dengan mengakses internet dan seterusnya, maka otomatis literasi dan wawasan anak-anak juga akan semakin cepat dan semakin bertambah beda dengan kita ketika melakukan pembelajaran textbook dan terpusat pada guru, otomatis sumber belajarnya yang guru itu saja. Nah sekarang dioptimalkan bagaimana supaya siswa ini menjadi kaya, menjadi cerdas, anak-anak kita itu, ya, maka literasinya, event materialnya yang ditambahkan, maka itulah pembelajarannya berbasis pada siswa. Form lkpd pun juga akan disediakan bapak ibu guru, anak-anak. Tinggal mencermati, mengisi, dan melakukan setiap instruksi yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dan ketika meningkatkan aksesibilitas dengan adanya balik-balik, maka peserta belajar semakin mudah dalam menghasilkan pembelajaran. Ini sangat jelas sekali. Karena semakin kaya, semakin tahu dengan mencari informasi, bukan diberi informasi. Jadi, anak-anak ini -anak sama Bapak-Ibu ditunggu untuk mendapatkan informasi bagaimana? Istri, uh, kalau kita kenal dalam model pembelajarannya, pendekatannya adalah BPL ya, Problem Based Learning dan Project Based Learning Yang kedua, yang uh, terintegrasi dengan pendekatan ini ya Itu pendekatan ini itu ya, Inquiry, kemudian ada juga HOTS, Higher Order Skill, dan Kemudian ada pendekatan abad-abad 21 ada 4C plus uh, 1N di mana ada critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, plus N-nya itu adalah networking jejaring. Itu tambahnya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya nanti pembelajarannya bisa lebih efektif uh, dan anak-anak sendiri mendapatkan sesuatu yang permanen, Maka... Dalam hal ini, guru dan siswa harus bergembira, tidak boleh stres. Maka karena polanya ber, berbeda dengan sebelumnya, maka pendampingan orang tua pun dalam hal ini juga harus seremah. Artinya pendampingan kegiatan belajar ini harus terarah, benar-benar terintegrasi sesuai dengan uraian yang telah tersaji tadi. Jadi arahnya kemana pendidikan kita itu? Ini sudah jelas. Guru dan siswa sebaiknya memahami dengan baik dulu cara mengoperasikan teknologi, komunikasi untuk belajar daring. Nah, ini juga bagian dari tantangan orang tua ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi anak-anak harus terbiasa mandiri, tidak dituntun lagi di rumah. Apapun yang mereka lakukan, biarkan mereka belajar mandiri. Itu lebih baik daripada anak-anak dituntun. Karena semakin anak dituntun, kreativitasnya akan semakin rendah. Karena terbiasa mendapatkan, mereka enggak akan e, bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Karena ada batasan. Batasan orang tua. Nah, namun demikian, batasan yang dimaksud di sini adalah bagaimana manajemen tentang penggunaan gadget ini akan menjadi bijaksana. Terlepas dari mungkin permainan, tim dan seterusnya. Nah, ini perlu di manajemen dengan baik, tentu diajak komunikasi antara peserta didik di rumah dan orang tua termasuk di sekolah. Ya. Guru dapat membagi kelas menjadi kelompok dan berikan tugas yang bisa uh, terakses. Nah, dalam hal ini, di dalam ruang kelas maya pun pembelajaran juga akan dibuat ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti anak-anak akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok uh, virtual, di mana mereka akan berkolaborasi satu sama lain. Sekarang nah, ini akan membuatkan semangat belajar mereka. Ya, ketika di rumah, diberikan tugas. Nah ini bisa menggunakan voice call, WhatsApp, tidak masalah, tidak apa-apa. Bisa dipakai. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran resminya, tidak bisa. Karena memang kontennya berbeda. Jadi, eh, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang sudah tersaksi tadi. tadi pada prinsipnya, SDK 1.0 Pasuran ini menggunakan platform Google Classroom. Untuk kegiatannya, kalau bisa diri ulang tadi ada dua, yaitu kegiatan sinkron dan asinkron. Kalau kegiatan sinkron, kita tatap muka langsung ada interaksi secara ini langsung seperti kita yang sedang berlangsung namanya kegiatan sinkron. Untuk asinkronnya semua bisa diakses di Google Classroom kalau misalnya terdapat sesuatu permasalahan bisa langsung kontak saya melalui nomor 0821 082143617818. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran ke depan. Tentu dari pembelajaran daring ini yang diutamakan adalah bahwa kompetensi atau target kompetensi dasar dan yang menjadi tujuan utama pembelajaran itu adalah kebermanaan. Maka pada prinsipnya kita akan saling berkolaborasi. Dari dukungan orang tua terhadap proses kegiatan belajar siswa, bagaimana orang tua menyambutnya, juga menjadi titik perhatian dan titik komunikasi antara guru dan para orang tua selaku yang mendampingi kegiatan belajar anak, anak di rumah. Nah, manakala ada permasalahan itu bisa di komunikasikan dengan Bapak-Ibu guru masing-masing kelas. Sehingga kesulitan-kesulitan tahapan-tahapan yang mereka lalui itu akan menjadi lebih mudah. Sehingga ke depan kegiatan belajar mengajar akan lebih berkualitas. Dan untuk kegiatan penilaian bagaimana? Untuk penilaian, nanti kita akan pasangkan secara daring juga. Jadi bisa menggunakan Google Form atau dan yang lain, atau aplikasi bisa, atau menggunakan Web juga bisa, tinggal nanti anak-anak kalau misalnya menggunakan web berupa asinkron ya, nanti bisa ditulis saja hasilnya atau lembar jawabnya, kemudian bisa diupload di, di uh, Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengawali kegiatan uh, pembelajaran di tahun 2021-2022. Manakala ada kata yang kurang baik. Saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang, salam inspiratif, semoga bermanfaat bagi kita semua.